Sepuluh tanda Anda telah menemukan jodoh yang cocok. Jatuh cinta adalah pengalaman yang sulit untuk dijelaskan, karena itu tidak sama untuk semua orang. Cinta adalah kombinasi dari kegembiraan dan kasih sayang, serta rasa kepuasan atau sesuatu yang mirip dengan itu. Bertemu, pasangan yang cocok, tidak selalu semudah yang terlihat di film-film. Sayangnya, tidak ada tes atau metode yang sangat mudah, meskipun Anda bisa yakin atau percaya diri. Jika Anda menemukan gejala yang sangat luar biasa dalam hubungan Anda, jangan abaikan. Mengalami banyak emosi yang luar biasa dan membingungkan dan ingin tahu dengan pasti apakah Anda benar-benar menemukan jodoh yang cocok. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan jika Anda telah menemukan seseorang yang ditakdirkan untuk menghabiskan hidup Anda bersama. Akan membantu Anda dalam mencari tahu. Nomor satu, Anda memiliki hak untuk menjadi diri sendiri. Saat Anda merasa nyaman, itu adalah salah satu sinyal pertama bahwa Anda telah menemukannya. Memperlihatkan semua sisi Anda kepada orang ini. Yang baik, yang buruk, dan yang jelek, sisi depan dan belakangmu. Sangat mudah untuk menjadi diri sendiri ketika Anda berada di sekitar orang ini. Anda tidak perlu menyembunyikan sisi jelek Anda atau merendahkan kepribadian Anda. Karena pasangan Anda menyukai aspek-aspek unik dari Anda. Anda dapat menceritakan lelucon paling konyol dan paling bodoh dan tahu bahwa Anda berdua akan tertawa dengan itu. Anda tidak harus terlihat, keren, di sekitar mereka, dan Anda mungkin sepenuhnya menjadi diri sendiri. Nomor dua, Anda berbagi prioritas hidup. Meskipun berlawanan mungkin menarik, mereka jarang membuat kemitraan jangka panjang yang baik. Ketika Anda ingin mengambil kursus yang sebanding dalam hidup, Anda telah bertemu dengan separuh lainnya. Dalam hal membentuk koneksi yang kuat dan tahan lama, kompatibilitas sangat penting antara dua individu. Jika prioritas Anda selaras, Anda memiliki peluang kebahagiaan jangka panjang yang jauh lebih baik, pemenuhan secara bersamaan. Mungkin Anda berdua memiliki ide yang berbeda tentang kemana Anda ingin pergi atau liburan seperti apa yang ingin Anda ambil. Jenis kucing apa yang ingin Anda pelihara. Namun, ketika sampai pada keputusan penting, seperti kapan akan menikah, atau memiliki anak, bagi yang sudah menikah. Anda memiliki pandangan yang sama. Nomor tiga, Anda jarang berdebat tapi penuh semangat. Setiap orang memiliki perbedaan pendapat sekarang dan kemudian, tetapi Anda tidak mempermasalahkannya sampai berlarut-larut. Hanya untuk menunjukkan siapa yang benar. Anda membiarkan banyak hal berlalu, tetapi ketika Anda tidak setuju, Anda tidak menyinggung atau berlaku kasar. Anda hanya menunjukkan antusiasme Anda untuk apapun yang Anda bicarakan. Anda mengungkapkan pendapat dan perasaan Anda secara terbuka dan bersedia berkompromi ketika keadaan mengharuskannya. Anda juga tahu bagaimana memberi ruang satu sama lain, dan konflik Anda biasanya berakhir dengan damai. Nomor empat, Anda sangat menghormati satu sama lain. Hubungan yang sehat membutuhkan rasa saling menghormati. Tidak ada cara untuk membangun dan membangun fondasi yang stabil tanpa rasa hormat seperti itu. Di mana Anda dapat menuai hasil dari hubungan yang dalam dan kuat. Hubungan memiliki peluang bagus untuk berhasil jika kedua belah pihak saling menghormati. Koneksi Anda berkembang. Komunikasi Anda meningkat. Komitmen Anda menjadi lebih dalam dan kepercayaan Anda tumbuh lebih kuat. Nomor lima, keduanya berkomitmen. Seorang pendamping hidup adalah seseorang yang didedikasikan untuk Anda dan berkomitmen. Jika Anda telah menemukan seseorang yang selalu bersedia berusaha keras untuk membuat Anda bahagia. Anda mungkin telah menemukan jodoh yang tepat untuk Anda jika Anda berada dalam hubungan yang baik. Nomor enam, dimana saja menyenangkan. Anda tidak harus berada di tempat wisata atau di restoran paling ternama di kota untuk bersenang-senang. Saat Anda bersama, kegembiraan bisa terjadi di mana saja. Beberapa kesan favorit Anda adalah saat Anda menghabiskan waktu berdua lebih lama lebih baik, nyaman dan menyenangkan. Nomor tujuh, orang-orang memperhatikan betapa bahagianya Anda. Ketika orang melihat Anda masih memiliki pancaran kegembiraan yang sama, anda tahu bahwa Anda berada dalam posisi yang baik. Ketika kamu sedang jatuh cinta. Ini semua tentang ekspresi Anda, bagaimana Anda menahan diri, dan bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain. Keluarga dan teman-teman Anda sangat gembira kepada Anda, dan beberapa dari mereka mungkin sedikit cemburu. Saya iri dengan cinta yang kau temukan. Nomor delapan Anda tergila-gila cinta, tapi ada yang lebih dari itu. Meskipun Anda berdua sangat mencintai, cinta bukanlah satu-satunya hal yang harus diberikan oleh hubungan Anda. Anda merasa didukung, dilindungi, dan dihargai oleh pasangan Anda, dan Anda memiliki rasa kepuasan itulah yang lebih penting. Suatu hubungan tidak dapat dipertahankan hanya dengan cinta. Anda membutuhkan lebih banyak, dan untungnya, Anda telah menemukannya. Nomor 9 Jauh di Lubuk Hati, Anda Tahu anda tahu Anda telah bertemu dengan jodoh yang cocok, karena Anda bisa merasakannya di hati Anda. Tetapi Anda juga memiliki firasat tentang hal itu. Kami memiliki intuisi karena suatu alasan, dan intuisi Anda memberitahu Anda bahwa Anda telah membuat keputusan yang tepat. Pilihan terbaik Nomor 10 pasangan Anda memotivasi Anda untuk berbuat lebih baik. Pasangan yang baik menerima Anda apa adanya. Hubungan yang hebat di sisi lain, menerima dan mencintai Anda apa adanya sekaligus mendorong Anda. Memotivasi Anda untuk melakukan yang terbaik. Ingin tampil terbaik, bekerja keras, dan mengejar cita-cita Anda lebih jauh lagi. Dengan individu ini, bukan karena mereka menempatkan Anda di bawah tekanan untuk menjadi cara tertentu, tetapi karena mereka memotivasi Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Singkatnya. Setelah Anda menemukannya, Anda tidak akan membandingkannya dengan apapun karena dialah yang terbaik. Dan Anda harus membuat keputusan sebagai pasangan untuk benar-benar menjaganya. Apa yang Anda pikirkan? Sudahkah Anda menemukan jodoh yang cocok? Jika ya, kapan Anda mengetahuinya secara pasti? Beritahu kami di bagian komentar. Berikan dukungannya jika video ini bermanfaat dan beritahu teman Anda tentang hal itu. Kami dapat terus memproduksinya. Klik like, subscribe, dan lonceng jika Anda menyukai konten video ini. Terima kasih telah menonton.